baik kita melanjutkan kembali game Planet Jumper nah di pertemuan sebelumnya kita sudah membuat planet yang berotasi ya kemudian karakter kita player kita itu melekat di permukaan planet ya sehingga playernya juga berotasi searah dengan perputaran si planet dan kalau kita menekan di sembarang tempat, gitu ya kita touch sembarang tempat, maka playernya akan jump oke, okay? nah itu yang kita sudah kerjakan, nah di game ini nantinya kita butuh lebih dari satu planet kita akan melihat dua planet dalam satu scene dalam satu layar, ya, dimana planet kedua akan diletakkan di area atas ini oke, okay? dan tujuan dari permainannya adalah agar player bisa jump hingga hingga di planet yang uh, dituju. Oke. Okay. Untuk itu, ya, untuk itu kita harus uh, membuat uh, planet ini. Kita harus bisa membuat planet ini dibuat melalui program. Ya, artinya kita harus melalui program bisa menampilkan, membuat objek planet. Oke. Okay. Nah, karena itu pertama-tama yang perlu dilakukan adalah kita membuat uh, folder. Jadi Anda klik atas di sini kita ciptakan folder kosongan kita beri nama prefab, oke okay, prefab ya prefab ini adalah folder yang berisi objek-objek uh, yang bisa di create pada saat uh, dilewati sisapnya ya lewat program jadi kita akan create objek baru pada saat uh, kita uh, menjalankan skripnya ya program. Nah, langsung aja teman-teman kita tahu bahwa planet yang kita punya ini punya Uh, Circle Collider, Rigid Body, dan tentu saja dia punya Planet Handler. Ya ingat ya Planet Handler ini untuk bertujuan untuk mengatur agar planetnya berotasi di titik pusatnya. Nah kita akan jadikan planet ini sebagai objek Prefab. Caranya adalah anda tinggal drag and drop objek planet ini dari hierarki masukkan ke dalam folder Prefabs. Oke, okay. masukkan ke dalam folder Prefab. Oke, okay, nanti settingannya sudah disesuaikan dengan uh, apa namanya, uh, yang objek aslinya ya, yang sebelumnya sudah setting. Ada satu hal lagi yang perlu kita tambahkan di sini adalah planet ini kita beri tag ya. Sementara uh, dia tidak punya tag, tapi kita akan tambahkan tag baru ya. Klik tag, add tag, kemudian kita tekan tombol plus di sini, tekan tag aja, Planet. Ya, simpan, save, oke. Okay. Nah, kemudian uh, kita akan klik kembali yang di prefab, kita pilih planet tag-nya. Nah, kita perlu tag ini agar memudahkan pada saat pengecekan lewat program apa. Pengudahan pengecekan ini ya, collider, collider antara astronot dengan si planet-nya. Kita bisa menggunakan tag. Nah, kita akan hapus aja, teman-teman, dari layar planet ini kita delete. Oke. Okay. Nah, karena kita akan bikin program. Satu lagi yang perlu diperhatikan adalah si player sekarang kalau Anda amati di um, bagian script. Dia uh, membutuhkan instance handler atau uh, membutuhkan public object si uh, apa namanya si target planet. Dan misalnya dia missing game object artinya uh, public public property-nya butuh si planet padahal planetnya sudah kita hilangkan, sudah kita Um, apa namanya kita hapus oke okay. oleh karena itu kita akan ubah sedikit programnya bukalah script, kemudian kita double click player handler di sini oke okay. nanti akan terbuka visual studio atau visual studio code nah kita akan hapus serializers game object uh, kita di, kita hapus tepatnya aja last field game object. Kalau anda prefer menggunakan public silakan ya, tidak masalah. Nah, private game object target planet. Nah dengan demikian kita harus punya suatu cara agar target planet ini berisi objek. Oleh karena itu di, di sini kita akan buat semacam getter setter, oke okay. uh, public harus public ya void void set set target planet, oke okay. seperti itu. Kemudian di dalam parameternya ini kita isi dengan game object baru ya game object target planet ya kemudian di sini kita akan panggil di target planet sama dengan target planet oke okay. center-nya kita buat juga public uh, game object get target planet dan programnya hanya sekedar meretun si target planet oke okay. nah dengan demikian beres, um, aman, tidak akan error oke okay, kita kembali ke uh, united kita tunggu sebentar, apakah ada error atau tidak ya, yeah. oke okay, tidak ada error kalau anda klik player lagi, maka script ...nya tidak membutuhkan si planet lagi, teman-teman. Ya, Oke, selanjutnya adalah di sini kita perlu suatu script yang akan mengenerate planet baru, yang akan menghasilkan planet baru, ya, random planet baru, posisinya juga di Nah, dengan demikian kita perlu suatu script baru yang kita namakan sebagai game handler yang menghandle game keseluruhan. Oke, okay. langsung aja ya, teman-teman. Di sini kita di bagian script kita bikin sebuah script C# baru diberi nama game handler ya game handler double klik agar kita bisa masuk ke dalam Visual Studio atau Visual Studio Code di sini um, karena kita mau mengenerate planet baru ya maka kita perlu memasukkan uh, si objek planet prefab ya jadi di sini kita pakai serialized field private ya Game, objek, planet, private, seperti ini, kalian simpan dulu. Oke, okay. kemudian kita akan uh, menciptakan objek planet baru di fungsi start, tetapi akan lebih bagus kalau kita punya function, ya. Function yang <coughs> bisa membuat uh, planet baru, begitu ya: public, void, spawn, new planet, seperti ini oke, okay. spawn new planet ya, kita akan menciptakan planet baru ya? Uh, pada posisi yang kita sudah tentukan sebelumnya kita awali dengan uh, objek vector3 position, oke okay. seperti ini, kemudian kita ketik vector3 misalkan kita mau spawn planet barunya ini di uh, posisi bawah layar ya bawah layar uh, di mana ini adalah x y z seperti ini kan nah, mungkin di sini saya mau uh, akses layar saya screen dot ya screen dot akan mengembalikan ukuran lebar layar saya saya bagi dengan dua oke untuk yang y nya kita akan gunakan cara ini ya teman ya. jadi layarnya akan kita bagi jadi lima bagian gitu ya, kemudian posisi dari hasil pembagiannya akan menjadi posisi planet tersebut, ya seperlimanya dari layar gitu ya kalau di United koordinatnya adalah kalau dari bawah ke atas ini posisi koordinat 0,0 nya ada di bawah ya, jadi kita tinggal letakkan aja hasil pembagian dari Layar dibagi 5 itu menjadi posisi planet yang di bawah ini. Artinya, teman-teman, ini tinggal kita bagi dengan 5, oke. Okay. Kenapa saya melakukan ini? Karena saya tidak mau pusing dengan uh, ukuran layar Android yang berbeda-beda, ya. Jadi, dengan membagi ukuran layar, dijamin uh, posisi planet sudah tepat, ya. Walaupun resolusi layar Android Anda berbeda-beda. Oke, okay, baik. Untuk yang set hati-hati dengan ini, ya. Jangan ngisi 0,0F. Ya, walaupun kita bekerja di 2D, Anda harus tahu bahwa e, main kamera itu punya namanya near near clipping plane ya. Artinya objek e, yang kurang dari angka 0,3 tidak bakal terlihat di layar. Artinya Anda harus meletakkan objek yang ukuran posisi z-nya itu antara 0,3 ke atas. Oke? Okay. Nah dengan demikian di sini kita bisa ganti menjadi kamera. Dot dot near clip plane. artinya dia akan menggunakan 0,3. Oke, okay, baik. Posisi yang dihasilkan ini adalah masih dalam pixels. Seperti yang Anda ketahui bahwa screen. screen.width ataupun screen.heat ini mengembalikan bentuknya dalam satuan pixel. Padahal untuk menciptakan objek prefab, kita perlu satuan Uh, Android uh, si Unity ya koordinat uh, sistemnya si United Oleh karena itu kita harus mengkonversi uh, posisi yang anda dapatkan ini menjadi bentuk uh, yang dikenal oleh United Di sini kita bisa manfaatkan kamera main screen to world point ya. screen to world point yang akan mengkonversi posisi yang kita pasingkan di sini menjadi vector3 yang baru yang merupakan koordinat uh, dari unity oke okay? jadi dari pixel kita rubah menjadi koordinat uh, di unity dengan demikian kita bisa menginstantiate objek baru nih sekarang oke okay? jadi kita bikin game object game object sama dengan uh, misalkan new planet di sini ya new planet sama dengan Uh, instant get ada tiga uh, parameter. Yang pertama adalah objek prefabnya, tentu saja planet prefab ya. Planet prefab nanti kita akan kasih objeknya lewat Unity ya, lewat pro propertinya Unity. Yang kedua adalah posisinya, tentu saja kita sudah punya converted position. Yang ketiga adalah uh, rotasinya ya, mau berapa begitu ya? kita bisa masukkan aja quaternion identity yang artinya no rotation, ya, Jadi objeknya tidak tidak ada rotasinya pada saat dia diciptakan. Oke, okay. nah teman-teman di sini kita mau agar si player memiliki target planet si new planet ini ya agar playernya nempel ke dalam planet, oleh karena itu kita perlu prefer perlu akses ke si player ya dengan demikian kita tambahkan satu lagi serialasfield uh, private game object uh, player oke okay, memang seperti ini kemudian kita akan panggil spawn new planet di fungsi start spawn new planet oke okay. simpan dulu kita balik ke planet uh, unity kita akan menyiapkan dulu game handlernya jadi anda bisa lihat kita sudah punya tiga script, game handler, planet handler, dan player handler. Game handler belum, di, belum punya objek di layar, sehingga kita ciptakan dulu. Klik kanan, create empty. Anda ketik game handler, ya, objeknya sudah tercipta, objek kosongan. Lalu anda tinggal drag and drop game handler ini ke objek yang baru kita. Ciptakan. Jadi dari script game handler ini, kita drag and drop, masukkan ke game handler ini yang akan munculkan uh, si public property, ya planet prefab dan player. Planet prefab ini Anda bisa ambil dari prefab folder planetnya, Anda drag and drop ke sini, sehingga dia meng mengacu, merefer ke planet, dan untuk si player, jelas-jelas kita bisa mendrag and drop player yang ada di sini. Oke? Okay? Nah, dengan demikian kita punya planet dan uh, prefab dan player nah ini kalau kita jalankan masih akan muncul error teman-teman ya kita coba aja oke, okay. posisi planetnya udah benar gitu ya, dia udah berputar karena dia punya erot, uh, update di dalam scriptnya si planet sudah tercipta objeknya juga nah masalahnya si um, astronot, ini ada errornya, dia ngomong begini object reverse not set an instance of an object kalau anda double click errornya ini akan, akan merujuk kepada target planet, begitu ya? Di mana target planetnya masih nol, nol ya? Tidak ada, apa namanya, tidak ada objeknya yang diacu. Oke, okay. nah ini masuk akal karena di awal tadi kita punya deskripsinya, kita punya di player, kita punya si planet mana dia? ya? Nah di sini ada planet, nah karena sudah tidak ada planet lagi, maka kita harus... Melalui game handler, kita harus bisa mengassign planet targetnya kepada si player. ya Melalui game handler, kita harus bisa mengasih target planet kepada player. Nah, di player handler, kalau Anda tahu tadi, kita sudah buat yang namanya ini getter setter untuk target planet, dan kita akan buat langsung di sini ya. Jadi, uh, di bawah sini nanti kita akan panggil si player, dan kita mau uh, nge-set center, pertama-tama kita mau ambil scriptnya mau akses script-nya si player, player handler sama dengan, kita sebut saja player handler sama player dot get component player handler. Kurung-buka, turun-tutup, di koma, kemudian, kalau sudah, nah kita bisa panggil yang namanya dot set target planet. Nah, di dalam sini kita bisa masukkan planet yang kita targetkan, kita tuju, sehingga nanti di player handler ini, setelah dia punya target planet, maka dia bisa berotasi di permukaannya. Um, nah, kita sudah spawn new planet Nah, dengan kata lain, kita kepengen agar si uh, plan handler ini hinggap ke planet yang baru di-spawn ini. Um, nah, ini kita akan rubah sedikit, ya, public void spawn planet ini kita ganti aja, dia mereternkan game object. Apa yang di -return? Tentu saja planet yang baru itu. New planet. Koma. Nah, artinya spawn new planet ini sekarang menghasilkan objek game objek planet yang bisa kita tangkap. Sebagai properti parameter dari set target, paling gampang adalah ini: saya cut, saya masukkan sebagai parameter di sini. Nah, selesai. Kita akan coba uh, run lagi, teman-teman. Oke, okay, kondisi awal di dada planet kita play, maka kita melihat um, planet dan benar si playernya mengitari si planet, dan kalau saya klik dia terbang. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya, yakni um, kita akan membuat planet yang kedua lewat program, dan um, kita akan mencoba membuat agar si astronotnya ini bisa mendarat di planet yang kedua.